Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya, hari ini saya pulang lagi ya saya pulang saya coba mancing guys mancing karena kemarin sempat lepas-lepas hmm, terus nah, hari ini saya coba balik lagi mudah-mudahan beruntung ya guys ya mudah-mudahan ada strike poin banyak seperti biasa masih pakai curan ini saya sekarang pakai joran ini discovery ini sebenarnya joran casting tapi sudah lama saya nggak pernah pakai ya joran tekitnya patah saya pakai umpan kroto nih guys oke okay, gimana keseruannya saksikan terus ya guys ya oke okay, sip <Sangat> lor. Lor. Bapun lor. Wah, uh. telur, mantep lur. Streak lur. Babon lur. Wah, jos tenan ini Alhamdulillah lur. Huh. Uh. Babon lur. Jus man. mantap, oke? ini keluar ke-akhir ngalur hmm gak bener tenang Tuh muncul, wih, dibola hari kaget aku lur. <Sanak> uh <Bapun> guys uh <Sanak> kaki aku guys disambar mendadak. Uh, luar biasa. Babun, nah, Lur. guys. Uh, babun guys, sengkolong. Uh. Ini yang gak kuat lor, jangan mancing di sini, bener. Uh. Oh, Wah, naseh bisa pakai sih. Uh. Panas. Oke, okay, sip, lanjut. Jus, jus, jus, jus. Strangler. Jus tenang. Babon lagi lor batiknya babon-babon di sini, bah kaget aku lur, pas nggak ada malah, wuh disamber